Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lordi Walaupun kalian berada, selamat datang Dan bergabung kembali di channel Youtube Default TV yang akan Selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru bahagia Dari idola kita Lesti Dan Rizky Billar. Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pastinya warga Konoha sangat-sangat merindukan kehadiran Leslar. Doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia rumah tangganya, sakinah, Weda, warahmah. amin Kita lihat juga persahabat ya, ada postingan dari Bang Putra Ini momen saat mereka nobar sepak bola persahabatnya antara Argentina melawan Belanda Ini persahabat, ini seru banget nih Melihat keseruan dari Rizky Bilar dan tentunya sahabat-sahabatnya Masya Allah ya tentunya kita melihat ekspresi kebahagiaan dari seorang Rizky Bilar dan Adi Sky Saat melihat timnya Tentunya golin persahabat ya perhatikan tuh Berpelukan Masya Allah ekspresi bahagia dari idola kesayangan tuh Masya Allah Bahagia terus ya untuk mereka mudah-mudahan silaturahmi Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin Kita lihat juga persahabat ya untuk berikutnya nih Semakin manis aja yang melihat idola kesayangan Masya Allah Papa B Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah si Papa makin nganu aja sehat sehatnya ya Lesler family Kabur, berarti nanti banyak nenek-nenek pada komen katanya tuh aduh, Masya Allah banget ya Emang nganu banget ya Papa B, semakin kesini semakin keren Masya Allah Komentar pun Tentunya banyak sekali diberikan Diantaranya persahabatan dari akun Al-Khalifi Bilfaki mengatakan Masya Allah, amin Tapi nggak ah, nganduan Abang Fatih ya cari aman Aduh, Masya Allah banget <laughs> Ada juga tanggapan lain dari akun Fauli Nasr mengatakan Masya Allah, ngandunya udah distempel sama Bunda Lesti Gufir, Saya serihat Lestler family ku bahagia terus ya, amin Begitu banyak support, doa, dan dukungan untuk Lestler family Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Pasti kalian bangga dong dengan tentunya hadirnya Bunda Lesti memberikan kejutan Bunda Lesti pernah terpampang nyata di New York Square persahabat ya Ini keren banget bersama si Dylan Label Pasti kalian ingat banget ya video ini Ini video yang sangat membuat kita bangga dan kagum pastinya Foto Bunda Lesti keceora Tentu terpampang nyata di New York Square ini keren banget persahabat ya Yuk sama-sama kita tentunya dukung Bunda Lesti Streaming terus lagu-lagu Bunda Lesti ke Ciora di aplikasi, di aplikasi Spot TV persahabat ya Biar Bunda Lesti kembali Tentunya terpampang di New York Square Kita doakan kita support dan tentunya kita selalu mendukung yang terbaik karya-karya Lesti ke Ciora Kemudian persahabat kita lihat juga Ini unggahan ig IGSnya lawan Oscar AIM ini mengunggah percakapan pesan DM Ical Muhammad, persahabat, ya. Katanya ini pansos. Kita lihat kalimat yang diunggah. Pansos mulu hidupnya, masih kurang duit ya? Report aja gas Teman muka seripu dia Tuh, Itu kalimat yang diunggah oleh akun lawan underscore AI Kita lihat persahabatnya percakapannya Bang Ical temperamen tapi KDRT Mulu sedih lihatnya di GBB Tapi aslinya nggak ko Visual KDrt-nya keren ya itu persahabat ini mengenai Tentunya Rizky Bilar Acting doang ya, Bang. Jangan aja KDRT di dunia nyata, visual KDRT-nya keterlaluan, rasanya lo ketemu Bang Ical pengen ngamuk, hihi, -hi, enjoy nonton terus ya. Katanya tuh ini tentunya pansos kepada Rizky Billar, para ya, untuk semua warga himbau dari fans lawan Aing untuk report aja. Katanya, para ya, karena Ical Muhammad ini adalah teman muka seribu, katanya para sahabat, tentunya sebagai fans. Harus selalu mendukung idola kesayangan Harus menjadi garda terdepan dari Lesti dan Bilar Berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada video live Instagram dari Bunda Korla Ternyata ada Bunda Lesti Kejora persahabat ya yang berkomentar di live-nya Bunda Korla Lesti dapat nasehat dari Bunda Korla Lesti juga persahabat yang gak lama langsung keluar tuh persahabat. Kita lihat unggahan ini diunggah kembali Atau di repost kembali oleh akun Lesti Bilar Lovers Terima kasih bunda Udah sayang sama dedek Lesti Ternyata dedek juga masuk live IG-nya bunda Korla Keep support Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan yang baik-baik kita aminkan, persahabat ya tetap support dan dukung, serta doakan yang terbaik untuk Leslar family. Kita juga masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru pastinya dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih.